Uh, jaraknya itu memang jauh gitu ya tapi kalau mungkin laptop kalian jaraknya nggak jauh misalnya cuma 3 meter atau 5 meter dan terjadi error seperti ini kalian bisa coba cara ini gitu ya dan sebenarnya caranya ada dua gitu ya kalian bisa coba ke device manager kalian klik kanan di uh, lambang Windows terus kalian klik aja yang device manager atau kalian tinggal cari aja uh, klik start dulu gitu ya tinggal kalian ketikkan aja device manager ya dan hasilnya nanti akan sama aja ke device manager dan di sini kalian cukup tinggal cari aja untuk yang namanya uh, network Adapter sini gitu dan di sini ada pilihan kayak batteries uh, bluetooth, kamera, uh, computer, uh, drives dan yang kayak gitu, kalian cukup tinggal cari aja yang namanya network adapters dan tinggal kalian tinggal cari aja uh, nama dari Wi-Fi yang dipakai di laptop kalian ya. Biasanya itu Qualcomm, ada Realtek, ada Intel dan ada uh, Broadcom gitu. Nah, tapi untuk Broadcom yang udah saya coba ini nggak akan ada uh, opsi dari yang nanti akan saya tunjukin untuk cara yang pertama ini gitu. Jadi mungkin untuk yang uh, pakai Broadcom kalian bisa coba untuk cara yang kedua gitu. Dan untuk cara yang pertama dulu di sini kalian bisa langsung klik kanan, terus kalian uh, klik properties gitu ya di namanya di Qualcomm-nya. Terus sekarang klik yang advance dan tinggal kalian cek aja yang namanya uh, roaming aggressiveness gitu. Dan di sini adalah uh, tingkat agresif agresiitas agresitif agresivitas ya agresivitas dari uh, wifi nya gitu atau mungkin dari roaming nya gitu ya jadi di sini kalian cukup tinggal ganti aja value nya dari uh, mungkin dari medium low atau mungkin medium tinggal ganti aja ke yang paling tinggi atau mungkin highest ya yang paling bawah yang nomor 5 gitu tapi ya mungkin bisa aja sih highest itu uh, di nomor satu mungkin untuk kalian ya. bisa aja gitu karena ya mungkin setiap laptop beda ya mungkin nah setelah kalian pilih kalian tinggal pilih aja sih uh, yang highest gitu ya atau mungkin yang paling tinggi kalian klik oke OK, kalian gak harus uh, restart untuk uh, laptop atau pc kalian karena efeknya untuk setelah ganti ke highs, untuk saya itu speed dari downloadnya itu jadi naik gitu ya dari 2 Mbps naik ke 6 Mbps tapi gak stabil jadi ada 6 Mbps 4 Mbps dan 5 Mbps terus aja bolak-balik kayak gitu ya dan untuk yang paling rendahnya itu sekitar 4 Mbps dan walaupun naik turun-naik turun dari 4, 5, 6 kalau misalnya yang paling rendahnya adalah 4 yang gak jadi masalah gitu ya karena yang sebelumnya adalah 2,4 gitu atau mungkin 2 Mbps gitu ya karena 2 Mbps ke 4 Mbps lumayan juga sih untuk speednya gitu jadi lebih cepat juga untuk downloadnya itu adalah yang saya alamin, cuman kalau mungkin kalian berbeda silahkan komen aja di bawah gitu. Nah untuk cara yang kedua di sini kalian cukup tinggal ke start terus kalian ke setting. Di sini kita akan menggunakan automatic trouble shooter ya. Jadi sini kita akan klik update and security. Kalian cukup tinggal cari aja yang namanya trouble shoot atau yang lambangnya ini uh, kunci 6 ya, kunci kunci enam apa ya namanya? kunci ya pokoknya kuncilah yang lambangnya kunci kayak gini tinggal kalian klik aja untuk yang additional troubleshooters atau yang paling bawah mungkin nggak kelihatan juga karena saya pakai tema yang gelap ya karena biar enak aja sih saya lihatnya nah di sini akan ada tulisan get up and running gitu ya di sini kan cukup tinggal klik aja yang paling atas atau kalau mungkin nggak paling atas tinggal kalian cari aja yang namanya internet connections gitu ya jadi kalian akan uh, di sini akan find and fix problem ...with connecting to the internet or to, uh, to websites, gitu contohnya kayak gitu. Kalian klik dan kalian klik aja untuk yang run, run troubleshooters atau jalankan uh, pemecahan masalah, mungkin kalau bahasa Indonesia-nya, dan di sini untuk yang... Uh, troubleshoot my connection to the internet, gitu ya. Di sini kita akan klik. Nah, tapi kalau di sini nggak ada masalah, ini nggak akan uh, muncul ya step selanjutnya. Jadi step selanjutnya ini kan harus connect ke internet, gitu ya. Misalnya WiFi atau WiFi atau hotspot yang kalian pakai. Nanti akan uh, ngejalanin, pokoknya gampang banget. Tinggal di next, next, next doang, gitu ya. Dan nanti bakal otomatis langsung ke fix, gitu, untuk masalahnya. Tapi ya itu setidaknya untuk laptop yang saya fix ya, atau mungkin laptop yang saya benerin. Mungkin nggak tahu kalau di laptop kalian atau di Mungkin PC kalian bisa berbeda atau enggak Pokoknya tinggal di next-next doang dan udah gitu beres gitu Yang tadinya ada tulisan cannot connect to the network Itu untuk cara yang kedua ke fix gitu ya Jadi de dengan cara yang kedua mungkin bisa dibilang apa ya Mungkin cara kedua ini kalibrasi ya lebih tepatnya gitu Kalau kalian tahu juga siapa itu kalibrasi Kalau nggak tahu silahkan aja cari di internet gitu dan ini jadi cukup segitu doang saya untuk videonya, kalau kefix silahkan komen di bawah gitu, karena saya juga baru coba ke tiga laptop gitu ya, dua laptop yang ada uh, roaming resistiveness -nya. Dan untuk yang uh, laptop satunya lagi adalah untuk cara yang kedua tadi gitu, atau yang dari troubleshoot. Kalau bisa silahkan komen, ini juga ngebantu saya untuk... Uh, Penelitian gitu Penelitian udah kayak ilmuwan gitu Yang kayak di laboratorium ya Tapi intinya kalian komen aja deh Kalau bisa silahkan komen Kalau enggak silahkan komen gitu ya Dan ya jadi cukup segitu dong Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye